Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat beraktivitas, yang beraktivitas, suami swastiastu, namun budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mau kasih tangga dulu ya, saudaraku. Mohon sabar. Sabar saudaraku. Assalamualaikum Mas Haris Narar. Saya ngasih tangga dulu Mas ya. Sabar. Itu tangganya sudah saya apa Mas Haris? Kalau mau bahas apa? Mai chat lo jaket hose. Tunggu dulu sabar saudaraku, HP-nya masih di jalan, masih dibawa orang rumah. Saya tidak bisa menambahkan jaket Anda. Ini bagaimana Mas Haris? HP-nya cuma satu, HP-nya masih dibawa saudaraku sama orang rumah. Macet, thank you my friend Mas Haris Nazan, motor suwun mas. Cara memasak Majed, aulala, oh, ya cara memasak motor suwun, sore kawan, Mas Haris. Sore kembali mas, saya nggak komentar ya Mas, ya yang penting saya tonton aja ya mas. Saya pakai apa aplikasi aplikasinya pakai apa tadi lupa aku bentar multiplayer Mas Bang John peternakan aku nyimak dulu Mas bentar lagi jemput istri pulang kerja nggih Mas matur Mas Itu tangganya saya sematkan di atas Mas kalau mau naik Mas Aris naik Mas Matur ya, mas tersuonnya Mas saya mau bahas ayam aduan itu seperti apa, Mas. Joran keropos sore kawanku, penting gambare, siap, genggeng. Mas tersuonnya gambare, gambare. Mas joran keropos adikku, mas tersuon. Mas Joran Kropos itu loh yang apa tak kasih tangga kalau mau naik-naik. Belum bosku. mau menaas ya cara memasak masih. Jaketnya belum bisa dikasih. HP-nya masih dibawa orang rumah ke Talang Babat tadi ke kabupaten sana. Masih di jalan beliau. Tukang gadungan love toy ibu. Pak pade Pak tukang gadungan. Pidu anyar sampai sampen orang sempat nonton ketekan paket itu mau ngakuar mas ayam aduan. Mohon pencerahan kalau apa naik ke atas. Ayam aduan itu yang seperti apa. Dan bagaimana apabila saya mikat itu termasuk ayam aduan apa tidak. gitu Mohon apanya saudaraku semua. Kita bahas dari awal mas. Kita naik aja mas. Enak biar saya ambil headset mas. Kita bahas terakhir uploadan saya, Mas Bang Juan Petran. Mas bisa rapet lagi makan ini Mas saya, nggak apa-apa Mas naik aja nggak apa-apa sambil makan nanti kameranya di nonaktifan, nggak apa-apa mau genai, nggak usah dicaketi bos aku sumuk bos, geng-geng materuan HP-nya masalahnya masih dibawa saudaraku, mau gimana lagi, ini saya mau pakai yang saya dulu sebentar ya, Joran kroposnya apa Bang Juan, Mas bisa rapet ngge siap saudara KPKC semua kepadamu padamu materson mas Abed. tolong mas pencerahannya Kang Lombok paham hadir kawan maaf saya tidak begitu berani bahas di sini ayam ada takut nanti paham, paham pahamlah yang kawan-kawan gini mas seperti pemikat apa mikat ayam hutan atau seperti kita nah seperti yang di depan kita ini kan ayamnya saya tali ini memang untuk pikat sih ya pikat ayam mutan saya jadi kalau seperti itu menurut sampean bagaimana kita bahas di sini nggak papa mas mas lombok pam kita lebih jelas lebih tahu lebih paham nggak ada gangguan apapun insya allah nggak ada aku harap munggah di lali carane turun bos apa-apa to kang tukang bos tahu munggah ondoninak door bangcong peternakan nanti live nggak bos nah itu di cara cara masak bertanya Pak D. Panjirino, Pak D. Potra Dairi, bagaimana mau naik Pak D? Mas rapat naik, Mas. mohon Maaf, ada gangguan sebentar. Ada gangguan? Ada gangguan saudaraku, jaringan. Aduh. Jaringan apa yang ini, Gusti, Gusti. Kang Jambu PG, apa kabarnya saudaraku? Mohon maaf kalau saya belum bisa berkunjung ya saudaraku. Kemarin saya bantu sampean 4 video. Saya pakai aplikasi... Play, multiplayer ya cuman itu yang bisa saya jadi kalau pakai multiplayer saya ngejar jamnya sampean belum bisa apa namanya ngasih komentar ataupun jempolnya ya kancuran kropos Kang Agus serta di ayam-ayam-ayam siap Kang itu ayam taji ya kawan bukan ayam tajin ayam hutan Mas Mas apa Mas Lombok paham Indra Kul matur suun Kang Mas hadir juga bosku matur suun Kang Indra Aku Artadi Kang Agus Assalamualaikum Kap Kalimantan Barat Mampir, Nge monggo Kang Mas Menterusun, Kang Jambu Biji apa kabar Kabar baik Mas, e, makasih Kang Mas Ini sami-sami Kang Mas Jambu Biji Kalau pakai saya nggak darurat kemarin ya Saya bantu paling sekitar Empat-empat video ya Itu yang bisa saya lakukan Saya kalau komentar banyak-banyak Saya nggak bisa Mas Kehabisan kata-kata apa yang dibahas Saya kasih channelnya terus terang Semangat terus Mas Heru saya pamit dulu karena mau hujan saya harus masukkan ayam-ayam saya ya. Gih monggo Mas Abed kalau nanti ada waktu kita bahas di atas ini Mas. Cara memasak joran keropos, Kropos gih, bosku mau cari duit lewat short ya bos gih. Nanti cari short ke sini aja Mas joran Kropos di samping saya sini Dek. Kabar Alhamdulillah baik Mas Jambu biji. Tapi agak ada ada kendala sedikit ini mas ya Bu Saya kan mah pemula, jadi ayam aduan tuh seperti apa gitu kan ngono. Jadi kalau yang di video saya terakhir itu itu menurut zaman bagaimana apakah itu mengadu atau bagaimana? Tolong sarannya semua saudaraku. Baiknya bagaimana? Kang aku serta di juga bagaimana? Kang tukang gadungan mohon mohon di mimiknya ya. Serak becek bar udan to kudanan di dalu Mas mantuk kenging pertuan mortokula Kang Jambu Biji menyapa Kang Agus pangjuan aja nangis to Mas kawanku kawan buatan nangis Mas Kang Cipto hadir po salam santun gih Kang Masku matur swon, Kang pripun senapane kulo dikirim Kang Mas senapane pesen napa mawon kulo sing bucap mawon Kang Robet, selamat siang, selamat sore Kang Robet. materun Kang Robet juga mengirimkan alamat rumahnya, monggo sing tereng. Silaturahmi. Joran gropos cara memasak enggak juga bos. Dikasih rezeki yang enggak papa, alhamdulillah ya Mas Robet ya. Kang jambu biji, joran gropos, titip rumahku yang, G kang Robet, monggo kang, sekecak mawon kang aku serta di jambu biji, tukang kadungan di Sapa, Lombok Farm. Aplikasi apa itu, kawan? Tolong dijawab biar. Gih, monggo berat, cok. Aplikasi apa itu, kawan? Tunggu-tunggu. Tolong dijawab biar saya download. Nganu, mas. Aplikasinya multiplayer itu dalam satu apa Satu link bisa ditonton sampai delapan kali. Itu ngejar tayang. Tayangan. Jam tayang juga masuk. Di situ kita gunakan. Dibuka di Chrome. Itu kalau makanya jangan ada channel kita di situ ya mas ya. Kalau bisa HP satu lagi. Untuk apa. Nanti kita ambil link kita. Kita lem, letakkan di situ. Delapan video link yang sama. Terus nanti disetel. Kasih judulnya pakai channel yang tidak digunakan gitu mas Tukang gadungan yang gak mau disapa ya gak popong Terus turun Kang Gadungan Bang Robert Siap lor nge siap Kang Mas Salam-salam Hunter Kang Cipto Menyapa Lombok fram Tukang Gadungan Kang Robert menyapa lombok. Jangan kau jambu biji salam santun. Kunjungi mas jambu binci. insyaallah Allah mana Kang mas. Kang mas Robert, go. biar gambarnya jelas, jelas para mas. Sore kakak Adela, eh alah, mbak Yuku. Mbak Adela. Fendi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullah. karen jaza jazad, jazad kemullah. Matur sun, Mbak Yu, berpun Salam buat semua sudah. Sahabat, sahabat kok, ora sahabatku, orang sahabatku. nggih Kang Cipta. Nah, itu yang saya cari kita bisa download atau memang bawaan HP, kawan. Kita download yang Lombok Farm. Kita download di Play Store. Eh, enggak, enggak, enggak, enggak, itu enggak di download, enggak usah di download, enggak perlu di download. Kita tinggal ketik aja, nanti pakai Nano Chrome itu kita ketik aja ya. Kita ketik aja, eh, uh, multiplayer gitu, nanti ada di situ. Enak kok, Mas, daripada kita pakai yang apa itu namanya ya? Hmm. salin link itu yang ditonton nanti itu terlalu rumit kalau dipakai aplikasi itu penak kang, kang apa kang lombok pam sore kakak adalah kang atus mengirimkan alamat rumahnya sore right, bang Cipto dari kang jambu biji kang Cipto hantar jambu biji salam salam lor ayo nahe di dibahasan lor mas dodon apa kabarnya mas dodon Mbak malika apa kabarnya Cak Tris, apa kabarnya? Teri Jalani juga apa kabarnya ya? Salam sehat sukses selalu. Buat Mak Dalbo hati-hati di jalan kok kerja Mak Dalbo, Pak Mobil Mak Dalbo. Buat Mas Din yang ada di militer ya. Apa kabarnya? Kang Kondo Cetol, selamat sore mbak E, eh, selamat sore kang mas, iku Mbak kik kang, cuman suara niki rodo-rodo serak-serak bahasa, kandulah mas. Yes ngoyongin niki mas, suara nika punten niki mas eh, kang Kondo Cetol mantur nubun kang E, Kang Kondo Cetol, gimana saya ini mau bertanya ini pemula kang, kayak e, maduan itu seperti apa nge kang, kang lo pam dijawab lho kang. Yang banyak digunakan itu kawan-kawan bisa cepat dapat jam itu kawan-kawan kata teman-teman tapi saya belum bisa mengerti kawan kalau boleh tolong jelaskan di sini kawanku. Nah gini mas, aplikasi tersebut itu memang benar bisa menambah jam tayang cepat, tayangan juga cepat tapi satu hal jangan menggunakan satu HP tersebut dengan adanya channel kita yang sering kita gunakan channel utama kalau bisa pakai channel yang lain kita gunakan untuk menonton itu channel yang lain juga yang pertama jadi kalau lebih enaknya kalau Mbok Pam sampean sediakan pensil kita teleponan nanti saya arahkan di sini masih ya monggo nganu sampean catat nomorku Kalau enak sampai Kang lombok tekan itu link yang di atas itu. Yang dibawahnya Mas Heru Kancil Channel itu. sampe tekan sampe naik aja ke tangga. Enak Mas, naik. Gih <tuh> Mas, Mas Kondo Ceto. Iki masih sayangku. <tuh> <tuh> kan aku serta di mencapai kan Cipto kondo, kondo Ceto. Kang Agusar tadi siap OTW, siap Cipto. Kang Jambu Biji, kudu satu HP beda channel tah, Kang Masih. Enggak, Kang Mas Jambu Biji, enggak. Kudu HP, ojo, misalnya HP akun utama iki ya Mas ya, sing utama iki ojo digunakan yang ya si Tok Ne, ya channel si Tok Ne, mono. Jadi, enak kok Mas, cepat. Dalam satu tontonan itu satu link itu bisa ditonton delapan video kali sepuluh, udah delapan puluh sayangan kan? Nah, naik kali. Kuih perang di, notrospiro. no, terus HP saya, HP sebut kawan saya chat ini udah saya pegang pensil. Oke, okay, siap. 08 52 6952 15 69 52. saya ulangi lagi ya, 0852 6915 6952 iya kang lombok paham? tadi kang acik bonsai juga sudah saya apa tadi, dia beliau tadi perdana lab, lega beleguk, tak ngomongin lab Pemirsa nih agak, ke sampai pushback back aku gunakan bentuk untuk orang-orang 100 jam aku gunakan malah mengkuburung ngaret terang jengkel nih aku. Kimurung tak wa wangi si ngaret toh. Mantep itu masih bikin aja video satu jam jos gandos lah ya mas satu jam kali delapan video spiro mas Niku. Makanya aku neng tak pikir kan. Ya neng bener ya mas. Ya neng alhamdulillah lagi ya barokah sih. Tapi entah kalau kemudian harinya bagaimana kan. Ngono. Aman enggak itu Mas Heru? Ntar hilang lagi Mboten Mas. Saya gunakan itu berapa kali Mboten hilang Mas. Tayangan nih, Mboten hilang. Nek sing didamel tonton nanti itu. Nanti kalau kita lihat di studio. Nampak dia Mas. Dari apa? channel ke channel nah ketahuan Mas, tapi kalau pakai aplikasi itu tadi aman, alhamdulillah aman Mas, aman. Biasanya saya punya saya itu video saya direkomendasikan oleh YouTube itu cuman 2 atau 5, ini naik menjadi 90 80 paling kecil, tadi yang kutengok tadi yang satu 130 direkomendasikan dalam satu video. Oke, nanti saya WA ya kawan. Sekarang masih live, mungkin nanti malam kawan saya WA ya kawanku. Siap, kamu lombok fam. Siap, oke. Siap, oke. Nanti malam sampe chat P gitu aja. Nanti saya langsung respon. Saya telepon sampean pakai HP 2 Oke, aku ambil juga ya. Siap, Kang Agus tadi Nah, catat, cepet. ngejim naik HP ku, ini bahas PT aduan malah kingku. Mas, aplikasi gitu <guluh> tau ki. Geding aku, iki HP ku ngegym naik, mas. Nih, sih. sabar jaringan telkomsel rodo ruwet bang talem sate yang dari Aceh Aceh Timur apa Aceh Tengah tengku eh uh, Matur Suwon Tengku terima kasih lon lon lon terima kasih Tengku ah, Loon anak Tengku aneh nong <laughs> Bang Taleb Sate berapa satunya Tengku Kalau satu HP dua channel aman gak Mas Kalau satu HP dua channel Satu HP dua channel insya Allah gak apa-apa Mas Tapi sementing Sampai situ Nanti kan ada itu Jangan satu nomor loh ya Jangan satu nomor dalam satu satu HP itu empat channel lho, sepuluh channel nggak popo tapi berbeda nomor itu tidak masalah. Tapi kalau dalam satu nomor nggak bisa Mas Konangan panggah Konangan masih ah Kang Agusar tadi sudah catat belum Kang? Catat ya, 0852 6915 6952 Sore ho, selamat sore, Kang Apo Tengku. Kalau Sartapeng, nah, sudah tak baca. Aku Sartadri sudah tak grup loh Lur mencari yang hilang, siap. Sore Bang Talep dari Kang Jambu Biji. Kang Iya, cipta. Bang Talep sate, Jambu Biji, ngopi-ngopi. Yang mau ke rumah silakan, jangan malu-malu. 2,2 hari balik, tuh. Dari Tengku kita yang dari Aceh. Bang Talib Sate tengku menyapa, Kang Hartati juga menyapa, Bang Tel... Talio Sate, sore lor, Alhamdulillah jumpa lagi. Mas, nge, info bagus masih, siap, dicatat Mas Jambu Bici nomornya, mas. Bang Talib Sate menyapa Kang Cipta Hunter, Alhamdulillah udah ada titik terang apa yang saya cari, terima kasih. Terima kasih kawan yang udah mau berbagi. Mudah-mudahan bisa tercatat sebagai amal ibadah. Amin ya. Muji ya. Ya. Amin ya. Robbal. Amin ya. Mas Pokoknya tak telpon. Nanti saya juga mau nelpon siapa. Kang Acik Bungsai kok. Beliau sekarang lagi ngarit ya. Sapinya nggak kelaparan katanya tadi. Oke siap Kang. Coba di testing ping gitu aja. Nomornya saya pakai ini. L9 juta. Hos. Mah Tersuun. Mah Tersuun. Ngang Talop Sate. Tengku. Terima kasih. Aku hadir di lab sampean terus. Mas. Satu. Yang kedua video sampean. Yang terakhir belum saya tonton. Liya. Dua video deh. Lambang apanya kayak apa masih? Lambang. Lambangnya itu. Multiplayernya tuh. Enggak ada lambang, Mas. Enggak ada lambang lambangnya dia. Bang Talep Sate Stay Home. Dulang Masih, siap. 0852 6915 6952. Ulang nih ya. 0852 6.9.15, 6952 Kang aku Sertakis, Taiho, Matur Suen, Kang Mas Bang Taleb, Tengku naik Tengku Lo nana kanca Tengku Gak ada kawan ini di atas. Gimana tes suara, tes jaringan saudaraku? Tangganya di atas sudah saya apa itu tinggal tekan aja itu ada tulisannya itu Kang Kang Agus tuh tangganya kan di atas itu ada tulisan Mas Heru Kancil tuh ada tangganya tuh tinggal tutul to aja Tak ka, apa Kang Cipto iki sik Kang TKP kawan nin Kang Host Tak kawanin Kang Host oh nggih Kang Cipto Kang Rantau matur suwun Kang Rantau Kang channel tukang perantau, I love you, my friend. Kang jambu biji juga menyapa Kang rantau. Tidak boleh bahas ayam aduan kawan di YouTube ini. Pengalaman saya itu sebabnya saya sekarang trauma bahas ayam aduan atau laga sensitif kali YouTube sekarang kawan. Siap. Oke, nanti judulnya juga saya ganti ya. Tapi nggak apa-apa lah ini. Nanti judulnya juga diganti. Nang terlepas lagi kerja ya mas bro, nggak siap nggak apa-apa mas bro, sama jualan sekarang ya tengku. sa rampunge pokoknya nggak siap kang, apa sing hilang sudah, kang Agus tadi He saya tak ulangnya ya, 0852 6915 Enam, sembilan, lima, dua. Duh, masuk gana tangga. Iya, Taki. Sese. Wes wesnya urung. Cil, -ya, saman sabaros dan penakono tiba kono dijawab konco-konco, aku tak lebu desktop tak kayak tanggana ya. Bayarin petang nih sabar mas, nah sudah normal lagi nge, monggo, yang mau naik gue sih tak tekena Raja TV halo semua, matresuan kang mas Raja TV disapa dari kang Talap Sate, kang Jambu Biji juga menyapa Raja TV sore bos ini ada more, pesan satu kes, pesan chat tunggu dulu saya baca nge aku sudah di atas nge, tadi saya masih di mode desktop tadi kang mas dan sekarang kirim lagi Dan naiklah Tadi saya waktu sampai naik Saya masih di Apa di dashboard Di desktop Jadi belum bisa nerima Kalau sekarang bisa ini Dia nganu Kang, Kang Taleb Sate kalau ngasih tangga Kita masuknya ke mode desktop Cace fishing. Matur suwon Kang Cace fishing. Selamat malam waktu Papua, Bosku. Nggih, Samas. Di Papua sudah sok malam ya. Iya, jaringannya sekarang naiklah Kang, Kang Agus. Monggo Kang Cipto. Matur nuwun Kang As, Kang Masih. Ayo naik, Kang. Udah normal ini. Kang Cipto munggah, Kang yang jambu biji juga menggagih nampak enggak itu saudaraku apa tangganya saya sematkan itu gimana sih cara kasih tanggap Mohon diajarin gini loh bang sampean kalau sudah masuk seperti ini ya kan sampean ke gues ya ke gues kemor di kok ke kemor ke ke kan ada tulisan more Private chat itu terus salah salah de tidur private chat tekan di gues kan tekan di gues tu kan ada itu apanya invite gues Nanti kalau tekan nama kan salin salin link, salin linknya baru keluar, keluar lagi ke apa, ke apa namanya, ke beranda lagi ya. Baru kan ada titik 3 di atas itu, yang di sampingnya streaming year, nah itu ditekan ganti ke mode desktop. Nah nanti di situ kita bisa kirim pesan, tempelkan di situ linknya, keluar lagi, masuk titik 3 lagi di atas dengan mode desktopnya dimatikan, nah baru normal lagi seperti ini cuman layarnya di depan sini hitam nanti waktu kita masuk ke situs yeah. desktop saya nggak pernah live masih belum bisa masuk rumah mas, mas, mas sampan pun pintan sope mas yang pokok pokoknya satu saja tok mas insyaallah satu sudah bisa kalau 100 Ayo, naik lor. Ayo, Bang Taleb, Sate. Enaknya itu loh, Mas. Nganu, Tengku, saman catat. Saman catat nomor WA. Nanti saya bisa ajarin dari sini kalau waktu. Tapi pakai HP 2 loh. Mas, eh. Anu, Tengku. Catat nomor saya tuh ku. Maksud ngomongnya. masih kaku. Oh g, Kaku mas aku. Iya enggak loh Kaku. Yakin kaku mas yang jambu biji enggak saya. Stu. Entah. Bawaan lahir. Bawaan norok mungkin. <guluh> Cara memasak berarti minimal 100 sukses. Sus, sub, subscriber ya bos. g Cara memasak minimal 100. Satu. satu sudah sakit live mas. 100 Kalau 100 nggak bisa berarti Nganu lagi Tahun 2022 ini dirubah lagi Berarti 120 gitu palingan Kalau saya ini ada yang mau naik tekan CAG fishing Tambah end stream Ayo gambarnya dulu tengah udah naik ulum di gambar kan JVC sing kok keluar-keluar Kang. Punya sampean. Kang JVC sing jaringan sampean kok keluar-keluar. Yo, ini. Kok tuang Suaraku jelas enggak, Mas? Eh? Untuk live, saya maksud saya Maksudnya, Mas Heru kurang bisa ngomongnya. Ngomongnya, iya, Mas. Saya kurang bisa ngomongnya, Mas Kaku. Mas, Mas Jajee pising disapa saudaranya. Masih suara saya jelas enggak? Saya punya Gimana, Mas? Mas Jajee masih masih demam, saya Loh jadi malam Yur, tahun man. baru pun sehat. Katanya kemarin sudah sembuh, sampean? Ya masih masih dingin begitu. Ah kini mas Sampan itu malarnya e ada. Nah, Kayanya. Indikasi dokter sih cenderung ke itu ke apa namanya tipes apa ya? Oh gampang itu mas saya juga punya tipes masih Gampang obatnya masih Nanti ini sampan kasih itu kan sampan tahu gambas ndak Labu itu loh yang ada isinya yang kering itu Apa Labu Gambas karena orang Jawa bilang gambas Tahu mas yang panjang itu loh yang ada kayak sisiknya bentuknya kayak pare tapi bukan pare nah itu yang kering sampai ambil hmm, udah di sini. hilang mas. Itu sampai hilang Mas Mas Mas Aceh ya halo, halo halo baru ada lagi nganu Mas cari labu itu gambas kalau orang Jawa bilang gebas, itu yang ke bijinya saya sampean ambil tiga ya Iya ya Nanti, nanti kan ada nanti tahu enggak isi-isi mauni itu Mauni? Oh, ya tahu nanti nanti enggak ada sini nanti Cari mas harus harus diusahakan cari Mas nah, nanti nanti kan kan nanti kering itu nanti kayak kipas dia bentuknya kan nah, itu, sampen, itu nanti tiga, tiga, langsung, itu nanti nanti isi gambarnya nanti nanti nanti Mas nanti nanti itu kalau rutin nanti itu nanti Mas saya juga juga nyari doublidoubli, sinyalnya jelek banget saya apa ya? Iya, saya nggak pakai wifi mas, pakai data, jadi payah ya jaringannya? Ya? Itu mas kalau caranya mas Lombok pam nanti tak kasih apa caranya ya? Ini masuknya ke Google oh, room, kalau dia, mas. Kalau mau sebutin nomor handphone gimana sih? nggak apa-apa. Iya, sebutin ya. Sebutin aja, Mas. Ya, iya, iya, tak sebutin, Mas. Ya, eh, saya sebutin. Maksudnya, sebutin. situ yang nyatet situ, situ, situ yang nyatat. Mas tambah pernah dulu. Sinyalnya jadi leku banget ya. Oh, udah di lantai dua saya. Oke sebutkan mas. 0858. 0858. 6814. 6814, oke okay. triple69 triple69 berarti 669 gitu ya Iya enamnya tiga kali 9 itu eh, di agak jadi resep-resepnya 08568 146669 ya kosong lap halo halo halo halo ini kayak zaman interkom dulu deh Halo-halo The Art of Fashion Don't Thanks Makan Halo Was halo. Ada yang salah gak tadi Ada yang salah gak Nomor amanya Ya cek dulu ya mas Tunggu dulu. 08 58 Ya 68 14 Ya 6669 6669 Triple enam kan gini, Mas. Tak sebut ya? 08.00 08.00 08.00 6669. Iya, enamnya tiga kali. Iya, terus sembilan. Iya. Iya. Udah suntik, saya udah segala. obat iya, ya. masih kelihatan pucat. Iya ya Mas ya. Mas, mas? Mohon maaf ya Mas jaringan hmm. saya. Saya di bawah aja Pak ya. Saya akan di bawah saling sapa dengan yang lain. Hmm. Hmm. aja ya. Mohon maaf ya saudaraku ya, jaringannya nggak mampu kalau untuk gandengan entah apa ini. Belum ada rezeki saudaraku mau mau pasang apa namanya WiFi ya, mohon maaf yang sebesar-besaran. Tes 0852 5192 661. Ini siapa ya. Moga cepat sembuh bosku, amin. Ya Allah, syahabalaamin. muka cepat sembuh ya kang mas ya. Pokoknya itu tadi loh kang mas kalau bisa sampai usaha manu apa buah mauni itu, pokoknya mudah-mudahan kang mas sehat jenengan. Soalnya saya obatnya itu kang mas. Mohon maaf juga atas kenyamanannya ya. Jaringan saya ini di sini agak rumit, Mas. Nanti saya telepon Mas Lombok pam ya, caranya lebih seperti ini. Nanti saya bantu sampean. Mas, tersusut Kang Cipto, stay home. Biji juga Mas Masih ada tamu, Mas, sebentar. tong kok pas tapi apa-apa mas Mas bukan gambas tuh ya. Gambas itu apa ya namanya itu ya. Labu dia tuh mas. Dia itu bentuknya panjang masih. Kalau wong jowo tanya gambas tuh apa atau bahasa Indonesia nya? Bukan labu siam bukan dia ya gambas. Kalau orang Jawa itu ngomongnya gambas. Nah itu akan ada yang kering tuh ada isinya gepeng-gepeng tuh kan. Nah itu diambil tiga biji. Terus sama apa namanya tadi. Buah mauni tuh nah tiga cetelan langsung. Insya Allah masih ya. kalau yang itu jaringanku kok koyok ini Gusti Pangeran gimana jaringan suara normal saudaraku belum obat malaria itu Mas insya Allah manjur masih ya. The Art of Fashion, hello, how are you? Kabar saya baik. Uh, kabar saya baik, saudaraku. Salam juga sama Gopal ibu, kepala Malah, terus Shirley, Jem Jermani. Salam Santun dari Indonesia, saudaraku. Saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris, saudaraku. Thanks my friend, like- like- nya, amprit, amprit official, hai mas, hai my friend, hey. who are you my friend, amprit? Kalau ada gopal, gopal malah, kemungkinan bisa mas, apa? Amprit bisa bahasa laguang Inggris, Indonesia, gopal malah, pintar, saya tidak bisa bahasa itu. Inggris. Saya kalau datang berkunjung ke beliau, saya pakai Google Translate, Mas. Apa Amprit. I'm, I'm sorry, Mas Bro. Kalau bisa sehari itu kasih anu aja, Mas. Sehari dua kali pagi sama sore. Rutin masih dalam satu minggu. Insya Allah, Mas. Aku sampai sekarang dulu malaria itu. Itu loh, Mas Sobatim, memang. Kalau nanti setelah satu minggu, sama sudah apa? Cari putra wali mungkin saya tahulah tahu lah wali ya. Kalau enggak wali nanti dicampur sama Sambiloto atau paitan paling pahit itu. Kita hajar itu lah, hilang mas. <tik> sore emprit. Uh, good afternoon apa? So Kalau sore itu apa mas Jambu Bicidani? Strike 46 hadir, nyimak mas. Mas salam-salam buat teman-teman yang hadir. Salam sukses khususnya buat mas Jan startup Ya kabar, ya saya mas. Danistrek, 46, Amrit, the artist, yes, thanks my friend, I am sorry, Langguanggi Inggris, no, uh, tidak bisa saya, kalau ada di sini, Gopalimbu atau gopal malah bisa bahasa, Langguanggi Indonesia, thank you my friend, thanks. Dan ini strek 46 stay home, matur suan kang mas, adekku. Apa kabar, how are you, Amprit? Nggak, mas yang bupici, memang pahit, mas. Eh. Niku biasanya kalau ngambil jamu, nak pas latihan, niku nggian. Kalau suka niku, malah akar kates gantung bareng, mas. Juga saya campur saya tumbuk itu sampai apa kasih putra wali kasih apa itu tadi sambil oto terus saya nelan itu tadi Mas Jambu Fiji menyapa Mas Dani Amprit, thanks my friend. The art of fashion, senior, senior kita ini saudaraku, the art of fashion ini. Thank you, thank you my friend. How are you, my friend? Jajah fishing mudah-mudahan cepat sehat ya mas Dicari mas apa isinya apa namanya itu mauni itu Buah mauni dicari mas sampai dapat mas Memang malaria obatnya itu mas ya eh. Terus apa itu mutaber juga tuh cepat obatnya itu tipes salah cepat lagi itu kalau pakai itu Yakin. Yang penting doanya. Yakin. Insya Allah, Mas. Mas dani apa kabarnya, Dek? Maturnuwan, Mas Jambu Piji. Sayang, hpku dibawa sama orang rumah, ya. Menambahkan moderator. Amprit, thanks, matur nuwun. terima kasih, Kang Cipto Hunter stay home. Rani vlog. how are you my friend? Mas Dan, Startup start lagi apa mungkin Mas Dani Leo? Lagi repot mungkin berapa menit ini 59 60 menit kita akhiri ya saudaraku ya jaringan juga tidak mendukung apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun dalam pembuatan live streaming year ini ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang selama ini sudah mensupport saya dan mendukung saya, Mas abang biji, amprit, cipto hunter, dan istrek. Terus semua semuanya lah, the fashion. Dan semua semuanya, lombok pam, matres terima kasih banyak. Saya akhiri dulu. Maseri itu siapa ya yang edit masih keren? Itu orang rumah mas yang edit mas. Istri saya. Enggih-nggih mas. Itu orang rumah yang edit mas. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak sekolah mas. Saya akhiri dulu. Akhiri wakalam. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Namun budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Aduh tekoneh dulurku. Petani Kampung Channel, wong tani. <laughs> Dalam, Masih. Petani Kampung Channel. Aku ketinggalan. buat apa-apa, Masih. HP ini di dibetet yang rio, Mas. Petani Kampung Channel, maturun, Masih. Push. Push. Backspeed. Nenek, pit. Pit. Orang lain nubu ini, pit. Pit. Kang jambu biji juga menyapa petani kampung. Ini saya tutup dulu ya saudaraku ya. Apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah Kang cipta. Wih takki. Jangan tak wisi Kang. kang. lanjut lah, Kang. Siap sedulur cari petani kampung. Wes cukup dulu ya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus piyeng ini. Karena engkau yang engkau saya tante ini. Terus aku kenteng bahan judulnya puluh itu piyajal. Mas arendeluk pitik iki to rene. Bebek. Ya, yo, yo WA Mas, monggo aku titik sedulur sedulurku. Hai hey, semua, aku OTW. Nah, iku. Aku telik sedulurku, hai semua, aku otw dari petani kampung. Gimana monggo otw. Mereka buka jaketnya orang anu ya, Kang Cipta Hunter menyapa petani kampung. Aku nggak ada, nggak ada jaket. Lah iya aku nambah ini nggak iso mas. Mereka, HP ku dikongong, mah golek kulkas. Pesona kopi sumenap 14 juta jempol. <laughs> Terusun, Kang Mas. Mas Rabobo disyukuri mas. Gak deh mas. Disyukuri. Matur Suon. Pesona kopi Sumenep Pak Tani nggak iso lunga lungo Pak Tani. HP ini digawa Palang Sangit juga. Salam-salam. Buat sedulur ke semua yang sini Salam sehat sukses selalu. Pak Tani juga. Peternak Sapi juga. Salam. Kali panjenengan sedanten, lah iya nggak bisa uteh terus dia jalanan nambah nih. Apa kembali ne biasa nih. Eh tak dulu. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.